Oke okay, semuanya, jadi sekarang aku mau main game Jadi ini katanya adalah game bingo Yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab yang aku udah baca HP nggak apa-apa kan? Nih ya, ini tabelnya Aku mau milih angka Aku akan pilih angka 4 karena aku lahir 4 Juli Jadi aku pengen angka 4 Let's go Pertanyaan yang angka 4. Hmm. Sebutkan tiga nama grup-grup Korea um, Blackpink ini yang disband juga nggak apa-apa kan? Mau ya, udah bubar. Ya, <laughs> Blackpink, Sunny One, Funshire. Easy peasy pepperoni. Yay. Yay! Sekarang aku sekarang nomor. angka angka 9. Kata apa yang kamu ucapkan atau pikirkan saat pertama kali mendapatkan tawaran untuk bergabung di project ini kali nah, kali? Tentu so, ya kali dalam artian, ini hati yakalinya ya, Arti kali tuh ya kali gue yang dipilih gitu, jadi ya, yakali gitu. kali, iya, nomor 11 Sebutkan iya, bias Idol Korea iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Jungkook iya, BTS iya, iya, iya, um iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke, okay. kita Paling suka dari yang tidak dia itu siapa? Aku paling suka Sehun sih, dia tetap... aku bener-bener <tuk> die-hard fan buat dia you know. hmm. Atau jongkok ya, nggak tahu deh antara yang dua itu nggak bisa milih aku nggak boleh, itu ibaratnya milih Bapak atau Ibu itu nggak boleh. Okay. Nomor 13 Warna apa saja yang ada di daerah Korea? Putih, hitam, biru, merah Putih Hitam Hitam Biru, merah Biru hmm. Merah Betul uh. <laughs> Aku tuh kayak bikin ada abunya enggak ya enggak Nomor... 15, <laughs> 15 nih, ada orang Rekomendasi K-drama dari kamu? Hmm. Uh, mm, oh, aku suka fight for my way, yang main Park Seo Joon. Ganteng. <tuh> ah, tapi ceritanya bagus banget, ceritanya bagus banget tentang, aku direkomen, Aku direkomendasiin drama ini sama mm, Bash sama Sheila, Sheila dan Tiara. Dia ngasih tau aku, karena aku waktu itu lagi tergila-gila banget sama Park Seo Joon abisan Itaewon Class tuh. Kayak, oh my god, ada lagi ngasih sih dia main drama gitu? Ketumulah fight for my way. Drama ini tentang benar-benar tentang hidup gitu, struggle hidup mereka, struggle hidup empat bersahabat ini, susahnya cari kerjaan, susahnya dapat duit, dan juga tinggal da jauh dari orang tua dan mencoba untuk membuat hidup sendiri, making his own life atau her own life. Gitu, jadi aku nontonnya sampai kayak terharu terharu gitu gara-gara banyak moral of storynya gitu. Harus nonton menurutmu tempat yang wajib harus dikunjungi kalau ke Korea adalah? Aku pengen banget, belum kesampean, kayaknya Hans Devern deh. Sama Ensel Tower, buat yang gembok-gembok itu Ya, asik aja boy Atau Jeju Island, atau Nami sih, Nami Island. Ya, semuanya aja. Bersebut. Alasannya, mungkin dari Nami Island dulu kali ya. Karena Nami Island tuh, apa ya, waktu aku kesana sih, sangat amat romantis dan juga banyak makannya enak ya dan bang, sangat amat turis gitulah vibe-nya kayak bener-bener mungkin kalau di Bandung kayak kawah putih kali ya. kayak turis banget gitu tempat turis gitu aku suka makanannya enak dan juga hand River, aku juga pengen karena aku pengen bisa piknik di pinggir hand River ngeliatin apa, sungai dan juga dengan ambience Korea Selatan gitu oke okay. tinggal satu lagi 18. Nomor 18. Tunjukkan lagu Korea terakhir yang kamu dengarkan di Spotify. I even have one in metal. Ini lagu barunya, Sehun sama Chanhyul, EXO SC. My favorite. Telephone. I Look. Oh my God. Bukannya seru Look. My boyfriend! Ini untuk pertama kalinya Sehun dapet part banyak banget dalam lagu karena somber 2 aja. <laughs> oh my god, I love him so much. Slees Slees Slees best friend, telephone, best friend, telephone, best friend, telephone, best friend, telephone, yay! I made it! I made it look at the bingo mm -hmm. aku berhasil ternyata setelah sangat pesimis pada diriku sendiri, ternyata aku berhasil menikahkan bingo ini under 10 minutes yay! dan aku mau ngomong terima kasih semua udah nonton dan juga thank you very much Korean updates for having me seru banget pelayan pertanyaannya, aku jadi kayak pengen Terus-terusan interview sama, uh, main sama Korean Updates, karena seru And ya, yeah, pulih sih gitu aja Thank you